Halo, selamat datang lagi di channel saya Ovika Di depan kalian ada dua buah mobile banking, uh, yakni yang pertama Primo dan yang kedua adalah Livin by Mandiri. Ini versi terbaru, sama-sama versi terbaru. Uh, jadi keduanya menurut saya sangat cocok di uh, duel atau diadukan. Uh. Uh, dari segi uh, kenyamanan uh, dan dari segi tampilan dan uh, kita yang tentunya uh, dari segi fitur uh, kita bahas dulu yang Livin uh, ini versi terbaru uh, di sini ada beberapa menu ataupun icon pilihan uh, menurut saya populer juga karena aplikasi masih terbaru uh, yakni di sini ada quick pick Uh, yakni fitur cepat, kemudian di sini bisa isi imani, e kemudian di sini ada tarik tunai, tentunya harus diaktifkan dulu. Kemudian di BRIMO juga ada yakni uh, informasi promo, kemudian pulsa atau paket data, kemudian dompet digital, biasanya pengisian produk e-wallet kemudian catatan keuangan, di sini ada top up imani uh, e dari Brizi, kemudian di sini ada kode QR untuk pembayaran. Uh, kita login saja dulu kita nanti bahas-bahas seputar fitur-fiturnya uh, kalau fitur mobile banking ya seperti biasa cek mutasi dan uh, biasanya digunakan untuk transfer-transfer aja atau keperluan transaksi lainnya uh, kita bahas dulu dari uh, livingnya saya login dulu nanti keduanya saya login kan Nah, ini sudah login, tinggal saya loginkan yang Perimov. Sini sudah login. Nah, ini tampilan awalnya kalian bisa sama-sama lihat. Uh, kita cocokkan dulu yang kira-kira sama, uh, yang mana saja. Di sini ada pulsa, uh, transfer di uh, dompet digital berisi kode QR, priva, kemudian di sini listrik, di sini ada lainnya. Nah, kalau di Livin uh, ini sangat berbeda. Uh, di sini ada langsung menu transfer, yakni biasanya digunakan untuk transfer. Kemudian di sini ada menu bayar. Kemudian di sini ada top up, kemudian di sini ada e money kemudian tarik tunai, kemudian uh, kris ataupun uh, menu kode QR untuk melakukan pembayaran. Uh, dari dua aplikasi ini, yang menurut saya yang lebih membedakan itu yakni fitur uh, kris dan fitur tarik tunai. Kalau di primo kita bisa lihat Uh, disini sini sudah bisa tarik tunai juga, uh, sama seperti yang lainnya. Kemudian di sini ada tarik tunai juga, uh, fitur dari uh, Mandiri Livin. Kemudian kita kembali kemudian yang di bawah di sini ada home, kemudian ada mutasi, kemudian ada transfer, aktivitas di sini ada akun, uh, di sini hampir sama uh, intinya di sini ada beranda, kemudian di sini ada promo, kemudian di sini ada pesan, di sini ada pengaturan. Hanya saja saya yang menemukan agak sedikit kesusahan itu untuk melakukan pembayaran di kris di uh, aplikasi brimonya Kita coba dulu yang ini Nah Seperti ini uh, Jadi menurut saya kurangnya dari brimo itu cuma satu yakni belum bisa uh, scan menggunakan kris uh, Kalau pembayaran oleh kris sudah bisa yang tentunya uh, pedagang menyekan uh, kode kita sama aja, tapi prosesnya yang berbeda, agak sedikit ribet. Nah, kemudian fitur yang menonjol di aplikasi Livin, yakni tentang uh, e-wallet, kita bisa pantau saldo e-wallet kita. Sedangkan di primo belum ada, padahal uh, kalau ada juga mungkin ya bermanfaat, tidak bermanfaat itu tergantung penggunanya juga. Kemudian ada fitur bayar, yakni biasanya pembayaran. Uh, virtual akun biasanya untuk belanja di e-commerce kemudian kalau di primo hanya briva saja hampir sama aja fungsinya uh, kemudian untuk top-up di sini top-up uh, biasa yang uh, paling sering digunakan yakni top-up e-wallet nah, disini sama saja di sini kalau primo sudah menjadi dompet digital Nah kalau kita mau membandingkan yang versi dulu dengan versi yang sekarang tentunya versi yang sekarang itu lebih enak menurut saya karena tampilannya juga lebih bagus dan yang tentunya kesederhanaan atau kepunahan e, saat digunakan untuk transaksi jauh lebih e, menonjol kalau sebelumnya yang livin tampilannya seperti itu e, masih klasik banget apalagi yang primo dulunya namanya bary mobile e, juga tampilannya klasik banget Uh, kalau jasa saya nggak mau ngomongin jasanya atau jasa transfernya, karena kemungkinan ya sama aja. Kalau sesama masih gratis, kalau ke lain bank uh, sudah ditentukan uh, biaya adminnya. Nah, uh, fitur yang menurut saya hampir sama ya. Ini di sini ada saldo rekening, kemudian di sini uh, untuk living bisa kalian bantu juga di sini. Uh, di sini ada informasi rekening, di sini juga ada informasi rekening nah kemudian yang beda apa lagi nih kalau untuk login ya sama-sama mudah menurut saya kalau di uh, Brimo menggunakan user id dan uh, password yang bisa digunakan untuk login di uh, bri uh, mobile atau internet banking mobilnya sama aja dengan livin uh, tapi kalau yang livin menurut saya kan tidak menggunakan user ID tapi menggunakan password dan uh, nomor handphone yang sudah uh, terverifikasi di aplikasi Livit uh, Kalau untuk akses uh, internet bankingnya uh, mungkin lebih tepatnya menggunakan yang uh, versi dulu Karena menggunakan user ID dan uh, passwordnya uh, Kemudian otop oh up e nya asalkan handphone sudah uh, mendukung NFC kalian bisa top up Uh, saldo Iwale, uh, imani dari uh, Brizzi ataupun uh, Mandiri Itol sama aja nah kalau menurut saya pribadi yang beda itu cuma di fitur Krisnya saja karena yang lainnya udah sama aja uh, dari Livin juga sudah ada pembaruan uh, lebih mudah untuk tarik tunai kemudian di BRimo juga sudah ada terlebih dahulu uh, jadi mungkin ini yang menentukan uh, kenyamanan juga kita sendiri mau menggunakan livin ataupun menggunakan uh, brimo. Kalau saya uh, sebagai pengguna dua bank ya menggunakan sama-sama uh, karena lebih mudahnya tentunya. Tapi kalau digunakan untuk pembayaran uh, di toko-toko yang sudah mendukung kris, mungkin lebih condong menggunakan yang livin. Uh, tapi mungkin nanti dari pihak-pihak ini juga akan update agar bisa aplikasi mobilnya ini bisa digunakan untuk transaksi menggunakan kris seperti itu. Uh, mungkin ini juga alasan dari banyak-banyak uh, bank di Indonesia Udah oh, mulai membuat tampilan aplikasinya lebih bagus, lebih simpel, dan tentunya lebih cepat uh, Karena persaingannya juga lumayan menurut saya Bersaing dengan uh, e-wallet seperti OVO, Dana, kemudian Link aja uh, yang eh, Kalau e-wallet ya masih terbatas di jumlah nominal 1 Sedangkan di mobil banking atau bank uh, tidak terbatas Hanya uh, mungkin batasan Tarik tunai saja tapi kalau di e-wallet eh, dibatasi jumlah saldonya dalam perbulannya ya mungkin kalau keduanya antara e-wallet dan bank itu eh, bisa jorjoran masalah mengenai saldo dan limitnya mungkin ya saingan terberatnya ya mereka semua eh, yakni eh, antara e-wallet ataupun bank digital sama eh, banknya oke okay? eh, mungkin ini video yang dapat saya bagikan yakni mengenai perbedaan-perbedaan di antara Bimo dan livin jika kalian suka dengan video ini, kalian like. Jika kurang suka, silahkan kalian dislike. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.